yo oke okay, kembali lagi kita bermain sweet bonanza ya bosku sweet bonanza permainan kesukaan bini gue ini, bini gue suka nyelot juga ya bini gue mainnya ini aja terus dia, katanya lucu gue buahannya lucu eh tapi dapat cuan, aduh sorry gua lupa Tuh, main pakai bed seribu apa satu juta dua kayak iya aja modal cuman seratus lima aja kok modalnya cuma seratus lima kita hari ini ya bosku ya coba kita berharap mendapat max win ya hari ini karena RTP sedang tinggi bosku RTP-nya kita lihat RTP ya bosku ya kenapa apa gua percaya RTP di sini karena ini website RTP-nya connect ya bosku ya RTP-nya valid banget